Hello, happy, happier English with Happy English Course One. Hello, guys. Happy yours today, Miss Dinda. We'll read the new concept chapter one. So if you need this video, you can listen many times and you can hear how to pronounce it well. So let's check it out. New concept chapter one: A private conversation. Last week, I went to the theater i had a very good seat the play was very interesting i did not enjoy it a young man and a young woman were sitting behind me they were talking loudly i got very angry i could not hear the actors i turned around i looked at the man and the woman angrily but they did not pay any attention in the end i could not bear it I shall again. I can't hear a word. I said angrily. It is none of your business. The young man said me This is a private conversation. The conclusion is don't break private conversation in general place. Nah teman-teman dari new konsep chapter 1 ini kita bisa tahu nih bahwasanya. Cerita yang ada di chapter 1 ini adalah ketika seorang pria datang ke theater untuk menonton bioskop Tiba-tiba ada sepasang pemuda dan pemudi yang lagi duduk di belakangnya dan berbicara masalah pribadi yang sangat keras Sehingga film tadi dia tidak bisa mendengar orang tersebut marah Namun ketika menengok ke belakang ternyata sepasang laki-laki dan perempuan itu tidak menghiraukannya. Akhirnya si pria itu marah dan mendengar kembali mengatakan, I can't hear a word. Aku nggak bisa mendengarni satu kata patah pun. Kemudian si pemuda tersebut mengatakan It is none of your business Ini bukan urusanmu This is a private conversation Ini adalah percakapan pribadi Nah kesimpulannya adalah John bring a private conversation In general place. Jangan bawa percakapan pribadi Di tempat umum guys Nah teman-teman semua Ternyata di New Concept chop One ini ada di different word, ada beberapa kata yang beda Contohnya adalah theater, cinema, dan juga movie Nah dari ketiga ini memiliki arti yang beda Kalau movie adalah filmnya yang sedang diputar Sedangkan kalau cinema adalah tempat di mana film itu diputar kalau sinema dia masih komplit misalnya nih, anda datang ke cinema One, pasti pertama kali masuk ke sinemanya kamu akan melihat tempat penjualan tiket tempat penjualan popcorn, ada toilet, ada waiting room ada penjualan soft drink dan juga ada theater 1, ada gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4 untuk menambah filmnya nah keseluruhan gedung itu kita namakan dengan sinema Sedangkan, kalau titar itu adalah tempat di mana film itu dilihat oleh penontonnya yaitu ruangan satu, ruangan duanya itu jadi itu dinamakan theaternya tempat di mana kita duduk dan menonton filmnya adalah namanya theater guys, kalau kamu pengen lancar new concept chapter 1 you must remember about the point kamu harus inget nih poinnya yaitu try to speak clearly and slowly it's okay, bahasa inggris gak perlu so native banget gitu karena memang kita tahunya bahasa indonesia jadi uh, nggak masalah kalau misalnya logatnya belum bisa seperti Inggris But try to speak English itu slowly gitu Agar siapapun yang mendengar kalian ngomong itu bisa dipahami Nah inti dari komunikasi Biasanya kita bahasa Inggris adalah ketika kita bercakap Atau mulai bercakapan dengan orang di depan kita menggunakan bahasa Inggris Dan mereka sudah paham dan apa yang kita bicarakan So it's the goal Kamu sudah Uh, masuk ke dalam tujuan penggunaan bahasa yaitu bisa dimengerti oleh orang lain Thank you so much I miss Dinda Ainda See you next time bye bye.